Dengan kondisi seperti ini, hanya beliaulah yang mampu, yang bisa mengatasi masalah ini, sehingga beliau diharapkan agar supaya beliau secepatnya dimunculkan oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Bismillahirrahmanirrahim.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 Tuhan Yang Maha Kuasa Saudaraku Jumpa lagi dengan saya Lerek Putra Maluku Di kesempatan kali ini Saya akan membahas Masih seputar Jati diri, satrio piningit. Satrio piningit ini sudah sangat banyak dibincangkan, dibicarakan, dibahas oleh berbagai kalangan, baik para ilmuwan, ulama agama maupun para spiritual kehadiran Satya Peninggit atau kemunculan Satya Peningin sangat diharapkan sangat didambakan oleh umat manusia khususnya orang-orang yang Merasa tertindas, tidak mendapatkan keadilan selama mereka tinggal di muka bumi. Mereka dijajah, mereka dizolimi dengan adanya berbagai macam musibah dan bencana yang terjadi di berbagai tempat. Sehingga keadaan atau kondisi yang seperti ini Seolah-olah membutuhkan suatu sosok Yang mampu mengendalikan atau yang sanggup Memperbaiki keadaan yang begitu sudah sangat mengkhawatirkan Dalam hal bencana-bencana yang terjadi di dunia ini Atau di planet bumi ini Menurut pemikiran dan imajinasi saya secara pribadi Hal itu tidak terjadi dengan sendirinya Tanpa sebab Karena Hukum yang ada di muka bumi ini yaitu hukum sebab-akibat. Sebagai hukum yang ada di alam semesta ini, dengan berdasarkan hukum ini, maka apa yang terjadi di muka bumi ini, seperti musibah dan bencana itu, menurut pemikiran dan imajinasi saya secara pribadi, ini disebabkan oleh Kita manusia-manusia yang tanpa kita sadari Yang kita lakukan Yang kita perbuat di muka bumi ini Baik dengan alam maupun lingkungan Serta sesama manusia di muka bumi ini Sudah diabaikan Hubungan antara Manusia dengan alam Dan hubungan manusia Dengan lingkungan serta sesama manusia Nilai-nilai luhur Sudah diabaikan oleh kita Manusia-manusia saat ini Jangan dikira alam ini Dengan manusia tidak punya hubungan yang Khusus dalam artian Dalam artian Hubungan yang terjadi Tarik menarik Antara alam semesta Dengan diri kita Jangan dikira tidak ada hubungan Seperti itu Menurut saya Hubungan antara manusia Dengan alam semesta itu Ada hubungan khusus yang disebut hubungan, bagi saya, saya sebut sebagai hubungan tarik-menarik, artinya Tanpa diri kita berarti alam pun tidak ada Adanya alam semesta ini karena ada diri kita Berarti di sini ada hubungan yang khusus, hubungan yang begitu tidak bisa terpisahkan antara kita, manusia, dengan alam sekitar kita, termasuk alam semesta. Jadi apapun yang kita lakukan ini, apapun yang kita perbuat di dunia ini, baik sesama manusia, maupun dengan lingkungan yang ada di sekitar kita, juga alam di sekeliling kita, itu ada hubungan khusus. Yang mana dalam hubungan ini. Masing-masing saling kebergantungan. Dan tidak akan bisa terpisahkan. Belum lagi hubungan kita dengan Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Sebagai pemilik jagat raya ini. Sudah sangat. Sangat begitu jauh Bagi saya Perintah Allah Tuhan Yang Maha Kuasa Mohon maaf Barangkali apa yang kita kerjakan Di dalam menjalankan perintahnya itu Hanya sekedar polesan Dengan istilah lain Hanya untuk Melengkapi Daripada Tata krama atau kebiasaan Jadi menurut saya Dalam hal hubungan antara manusia Dengan alam semesta Sehingga terjadi berbagai macam Fenomena-fenomena yang Muncul sebagai bencana dan musibah itu Kepada kehidupan umat manusia ini Barangkali kita harus introspeksi diri saya pun begitu Saya juga menyadari bahwa Tidak tertutup kemungkinan Saya pun melakukan berbagai macam Perilaku-perilaku yang tidak menyenangkan Kepada sesamaku Baik orang di sekelilingku Maupun orang di tempat lain Jadi saudaraku Hubungan Antara manusia dengan alam semesta itu, seperti yang saya katakan tadi, tidak bisa dipisahkan. Karena diri kita ini sebenarnya, pada hakikatnya, berasal dari alam semesta itu. Bahan dasar alam semesta ini berasal dari empat unsur alam. Berasal dari empat unsur atau empat anasir. Apa itu? Tanah, angin, air, dan api. Empat unsur ini yang ada di luar diri kita, yang sering kita lihat, yang kita rasa itu sebenarnya ada di dalam diri kita. Tanpa empat unsur ini yang ada di diri kita, kita tidak jadi apa-apa. Apalagi mau jadi makhluk atau manusia tidak mungkin. Kita tersusun dari empat anasir ini. Setelah terbentuknya empat unsur yang saya katakan tadi, tanah, air, angin dan api yang ada di diri kita, maka lahirlah yang namanya roh. Ruh inilah yang bisa menggerakkan badan ini Atau ruh inilah yang bisa menggerakkan jasad Semua makhluk yang ada di muka bumi ini Yang memiliki nyawa Semua digerakkan oleh ruh Atas kehendak Allah Tuhan yang maha kuasa Sebagai sumber daripada nur Sebagai asal daripada ruh Karena ruh berasal dari Nur Muhammad Sedangkan Nur Muhammad berasal dari Nur Tuhan Sedangkan Nur Tuhan berasal dari Nur Zat Sedangkan Zat berasal dari Rahasia Allah Tuhan Yang Maha Kuasa Jadi diri kita ini Apa yang ada di tubuh kita ini Di badan kita ini sebagai manusia yang yang diberikan akal dan pikiran dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, yang mana mereka tidak memiliki akal dan pikiran. Hanya manusia yang memiliki itu. Sehingga manusialah yang memiliki tanggung jawab atas apa yang terjadi di muka bumi ini. Termasuk apa yang dia perbuat akan dimintain jawabannya. Dia akan bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan di muka bumi ini. Sebelum kita dilahirkan di muka bumi. Ada perjanjian itu. Apabila perjanjian ini bisa dilaksanakan atau bisa ditepati, maka kehidupan manusia itu akan mendapatkan rahmat, akan mendapatkan keselamatan, dan apabila sebaliknya, maka akan mendapatkan malapetaka. Jadi sebenarnya sifat-sifat ini saudaraku Kita manusia sebenarnya Dengan kondisi yang ada saat ini Dengan teknologi yang begitu modern Membuat kita menjadi lupa akan janji itu Padahal Janji itu sebenarnya adalah Ikatan Antara kita dengan Allah Tuhan yang Maha Kuasa Sebagai manusia yang sudah diberikan akal dan pikiran Diberikan semua fasilitas dalam kehidupan ini Sehingga bila janji ini tidak dilakukan Atau tidak bisa dijalankan Maka yang terjadi adalah sesuatu yang sangat merugikan manusia itu sendiri. Jadi kalau menurut saya secara pribadi, yang mampu melaksanakan janji-janji manusia di dalam alam sebelum ia lahir ke dunia ini hanya satria piningit, hanya beliau yang mampu memegang janji. Dan sekaligus melaksanakan janji-janji itu kepada Allah, Tuhan semesta alam, sehingga beliau sangat dimuliakan oleh para Aulia, para ulama, para ilmuwan, para agamawan, maupun para spiritual. Karena begitu, begitu sangat tingginya kedudukan beliau, martabat beliau begitu sangat diagungkan, dimuliakan seakan-akan beliau seakan-akan beliaulah yang bisa menyelesaikan masalah ini. Dan memang secara pribadi secara pribadi saya mengatakan bahwa hanya beliau yang mampu yang bisa merubah keadaan ini. Yang bisa memperbaiki keadaan yang sudah begini hancur, yang sudah sangat semrawut ini. Dari mentalnya sampai dengan perilakunya hancur jadi hanya beliau yang bisa memperbaiki kondisi seperti ini saya akan ajaran agama saya memandang saya memandang masalah ini seakan ajaran-ajaran dari kitab suci itu sudah tidak mampu memberikan pencerahan kepada manusia-manusia saat ini padahal ajaran-ajaran kitab suci itu adalah petunjuk-petunjuk yang datang dari Allah Tuhan semesta alam. Agar menjadi petunjuk kepada manusia. Agar manusia bisa mendapatkan keselamatan dari dunia sampai akhirat. Namun kenapa sudah berbalik? Yang dialami oleh manusia saat ini adalah kegelisahan khawatiran- ketakutan, dikarenakan berbagai macam bencana yang tiba-tiba muncul. Bagi saya, dikarenakan bahwa manusia mengabaikan nilai-nilai yang ada dalam ajaran kitab suci. Sebagai ajaran yang begitu luhur, Manusia saat ini sudah meninggalkan itu Mengabaikan itu semua. Seolah-olah Ajaran atau nilai-nilai di dalam kitab suci itu Menjadi penghambat dari segala macam urusan Urusan duniawi Seolah-olah Saya melihat Ajaran-ajaran yang ada dalam kitab suci Maupun ajaran-ajaran yang ada di dalam budaya Budaya yang yang sudah ditanamkan Seakan itu semua menjadi penghambat Menjadi penghalang Kepada manusia-manusia yang saat ini yang selalu Yang begitu tingginya, yang begitu serakanya mengejar dunia Jadi saudaraku Menurut pemikiran dan imajinasi saya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 kiranya apa yang saya sampaikan bisa diambil manfaatnya dari pembahasan ini agar kita lebih berbenah diri lagi amal ibadah yang baik melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan yang baik kepada sesama manusia maupun lingkungan kita dan alam sekitar kita